Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pejuang MLS Para pejuang MLS yang sedang memperjuangkan kesehatan tubuhnya Karena kesehatan tubuh layak dan pantas kita perjuangkan Karena kita tahu tubuh kita ini adalah amanah, pinjaman Sehingga tubuh kita harus jaga dan rawat Dan tentunya kita tahu bahwa tubuh kita adalah sebuah peralatan untuk menjalankan tujuan dan fungsi kita sebagai manusia, yaitu sebagai Khalifatullah dan sebagai Abdullah. Dengan tubuh yang sehat, tentunya fungsi dan tujuan tersebut akan optimal dilaksanakan. Ingat, sehat ketika dekat itu murah dan mudah, dan ketika jauh, mahal dan susah. Pada kesempatan kali ini, pada sesi inspirasi buku, buku kali ini yang coba kita akan ambil inspirasinya, yaitu buku You Are The Placebo dari karya Dr. Joe Dispenza. Buku ini e, membahas bagaimana placebo itu bisa membantu tubuh kita dalam proses penyembuhan dirinya sendiri dengan pikiran. Tubuh memiliki cara penyembuhan alaminya Dan sebagai terapi penyembuhan diri Kita perlu melatih tubuh kita Agar tubuh dan pikiran kita mampu bekerja sama Dalam merawat dan memelihara kesehatan tubuh kita Metode penyembuhan diri ini Atau dikenal dengan metode self healing Merupakan teknik penyembuhan diri sendiri Melalui pikiran Dalam penyembuhan diri Dr. Joe banyak memberikan contoh efek placebo dalam pikiran kita. Mampu secara alami menjadi cara menyembuhkan diri kita sendiri dari berbagai penyakit. Buku ini, You Are Placebo, karya Dr. Joe Spensa, itu menuliskan beberapa penelitian ilmiah tentang placebo dan kesehatan Efek kesehatan bagi seseorang Pertanyaannya apakah efek placebo itu nyata? Seringkali kita tidak menyadari Kalau tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri Tak perlu dan tak butuh ada intervensi dari luar Sebagai contoh ketika kita terluka dan berdarah Coba perhatikan Luka tersebut ketika tergores oleh pisau, oleh apapun Biasanya seiring waktu perlahan-lahan akan berhenti Berdarah dan seiring berjalan waktu proses penyembuhan terjadi di dalam tubuh kita Sehingga akhirnya sedikit bekas luka yang tersisa di tubuh kita Berarti tubuh kita memiliki Kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri Atau disebut dengan self healing Luka sembuh dengan diri sendiri tanpa intervensi apapun oleh tubuh kita Tapi proses penyembuhan diri sendiri itu bisa dilakukan secara optimal Apabila kondisi tubuh kita sehat Berbeda kalau kondisi tubuhnya mengalami diabetes Daya penyembuhan diri pada tubuh kita itu tidak berjalan optimal Atau daya sembuhnya bisa jadi tidak terjadi Contohnya ketika kaki terluka Maka cepat atau lambat Luka tersebut menjadi infeksi Sehingga karena terjadi infeksi Luka tersebut tidak bisa sembuh dengan sendirinya Bahkan terus menjadi luka yang menganga, memborok dan sebagainya Pada akhirnya Suatu ketika, maka kakinya diamputasi atau dipotong kakinya. Padahal kaki diamputasi itu bukan penyelesaian yang tepat. Yang tepat adalah diselesaikan akar persoalnya. Kenapa tubuhnya diabetes itu disembuhkan supaya lingkungan tubuhnya betul-betul menjadi e, melakukan proses penyembuhan dalam dirinya. Sesuai juga dalam uh, surat Al-Quran uh, Qur'an Surat Atin, surat ke-95 ayat 4 Yaitu insa Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Artinya Allah sudah mendesain tubuh manusia untuk mampu dan bisa melakukan regenerasi sel dan penyembuhan diri atau self healing, ini bisa kita lihat fakta pertama: organ tubuh kita ini tidak memiliki suku cadang. Berarti, tubuh kita disiapkan sistem untuk melakukan proses pembaharuan tubuh kita melalui namanya regenerasi sel. Sehingga, ketika regenerasi sel terjadi secara optimal, maka tubuh kita menjadi terbaharui kembali. Tapi ada beberapa syarat untuk terjadi regenerasi sel. Yang pertama, bahan baku diberikan atau tidak, yang itu nutrisi esensial. Kedua adalah e, kondisi lingkungan tubuh kita, sehat atau tidak tubuh kita. Baru yang keempatlah waktunya diberikan tidak, yaitu pada saat kita tidur. Kalau ketiganya tidak ada sebagai syarat proses penyembuhan tersebut, maka tubuh tidak mungkin mengalami regenerasi sel. Tetapi yang terjadi adalah Degenerasi sel Artinya organ tubuh kita Mengalami penurunan fungsi organ Artinya sel-sel yang mengalami kematian Tidak bisa terperbaharui Tidak bisa melakukan regenerasi selnya Sehingga pada akhirnya Maka organ-organ tubuh kita Mengalami menurunnya fungsi organ dari tubuh kita Itu adalah argumen pertama Argumen kedua Nabi Adam itu sebagai nenek moyang kita Manusia diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan dirinya dan Nabi Adam tidak disiapkan juga orang-orang untuk menangani kesehatan tubuhnya yaitu tidak ada dokter tidak ada terapis artinya dokternya adalah tubuh kita sendiri dokternya adalah diri kita sendiri itu dua argumen kalau yang pertama Argumen bahwa tubuh kita merupakan sekian berbeda dengan tubuh kita dengan mesin. Kalau mesin, butuh. Dan diadakan suku cadangnya. Kedua, ada montirnya. Sementara tubuh kita secara sejarah tidak ada. Tidak ada suku cadangnya dan tidak ada dokternya ataupun terapisnya. Saya sendiri berkeyakinan dan memiliki kepercayaan bahwa Nilai falsifikasinya itu sangat kecil, mendekati nol. Apa itu? Tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri Walau alam bisawab Saya Ustaz Inaitullah, founder Muslim Hurti Lifestyle MILS Saya berharap Bapak dan Ibu sehat walafiat, Semoga informasi ini berguna buat semuanya Anda yang suka video ini, klik like dan subscribe Dan bunyikan loncengnya bagi yang ingin share, silahkan bagikan kepada teman-teman keluarga yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay relevan, stay ketosis, dan stay healthy. Salam Pejuang MLS, Bilai Taufik Wendaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.